namanya siapa? Ini mau coba, Anda ya? Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama Agus-Agus tahun 2022 ini guys Video kali ini, kita akan membahas aktivitas harian saya guys Tonton terus video-video baru saya ini guys Saya akan mendatangi anak kecil guys Ingin ngobrol bareng sama dia Lihat reaksinya kayak gimana tonton terus ya guys video saya ini oh. video kali ini kita akan nge-review sepeda kita motor sepuluh. sogun saya nah. guys golek sing banter aku, naik Supra kan ga penang ini gede roto gede CC ini satu sepuluh naik sogunnya, naik Supra aku kan satu Awile 102 ono Bu. Ya, nggih di super. enak tembai. Heeh. 110. Jendel jendul kaya Apa super jendel mo. jendul nah. hmm. ya? Cep, atau balut apa moro balik oh balik dia tuh nak sokun sokunnya kempeng naik supray ya ya menang bensinnya ngirin terus nani. super kabar tapi nggak ada tempat iyo pinggir pantai nggak jarak jauh kempeng kamp CC nya cilik kan jendal Janda-janda ini masuk sisi loro, kok bau tarik ini, masuk papat tuh lah, kok nggonnya, sak ngonah. Di tarik ini gereng, sih, ngereng. Loh nih, kedua-dua ini mulai loro, lalu papat tarik ini model bijak, ngangkat lagi, sabun nih, cekernya nih, nganu nih, gede. Jarum nih, apa nih, arah Jarum yang seandainya, nganu lah, aku gak hafal aku meneh apa aku model jarum gede kuwi lho. Sing Terus narik-narik nah, kan. oh, ya payung kuwi payung loh sagone gedhe ya, kabeh dadek aku ngeragateneh yang ya, tak ageh to heeh enak 500 500 iso iki saiki susu kilo loh Honda Yamaha nempak kalem bebek iki bebek nempak gak pena, tapi nempak banter wes enak tarik nih model bingung sih mas supra paling masuk loro jendela jendela jendela gak Supra supra yang super cup super bapakmu ala ngarani super Nah, Astre yas andure. Iki jajal tempak ana, nek lak masuk siji loro lak. Jendal-jendul. Tau. Oh, nah, ngono, Dik. Ji penak montor gedhe-gedhe ya, di... kan ya, iki. Ya, ka tau bapakmu pesen tutup to. Wes. Tutup kanggo Super Cup kuwi montormu. Ora. Dek iki omongnyang aku, omonge kate dipacaki ya, Mang. Apa ndae montormu? seng elek gitu loh, iya rencana rencananya babaknya ada pacai deraka di kab, terus tutup lagi satu lagi kota yang aku, orang tutup satu lagi tak oh, oh, kulitane gitu, jadi wes tak dilek nih cuma orang tak fresh, mau ganti satu lagi, oh wes loh nggak kupu-kupu, <tuh> mungkin lali berapa, mungkin. kayak gak ngono Kayane larang Jadu asli kan original kan ngono bintang Arab. Kira-kiraane ya? Berapa? Review review sih asli, ah, asli cuma ini kan cepot, jadi tiga ready lawan. Ini, ya, iya, ini, ya. ini, ini okay. nyampok cuma tak pasang tapi sempat. aku tegur 20000 makane ya. eh, gede. Ini apa lagi? Ini sebenarnya variasi. Embuh ningge aki Kok kalau oh, iya. Nah, ini gede, motor Ya, juga, ya. yang Jadi mau nyelah lah, gua orang Nah. Sampun. Wis SMP SMA iso. Wis iso Saya gak Ini nyantap loh. hotel golek keselnya, kan Tan, bos, bener kan makan, orang orang makan nyari ini makan kamu pakai bisa makan malah nih ya, Ia, ya. <laughs> Isha, Review ngeri review. Iya nge review. Ki, kok ada seleringnya Mas? yang ini. Mas aku. Nah, aku gak, gak ngerasa nih, review. Lelah, Review. Review Review <tuh> bisa berarti pengalaman itu. Gas ya? Ini aku mental kan mencelat. Nah, Enak Enak apa kana digital headphone iki. Iki menang bensin ya, ya. Kapan-kapan review opo? klok channel channel Oh, oh, ya kayak kan sekre ya, cili ini. Sekernya kekecilan oh, oh, ini oh, ini oh. Namanya siapa? Ini mau. Coba oh, Anya. E, e, e. oh. Oh. Huh? Oh. Oh. Oh. lah mah oh. Oh. Hmm. Ya, kan, foto tapi gak sih, gak sih, masuk sisi loro rasa bantar-bantar yang kamu kecil ngomong Engkau... ha? oh, anak ngobong-ngobong kan ini dibengi, oh anak pasirnya gak bisa jadi <sukup> gak <Yoga. sukup> enggak kurang orang 1, 1, 10 <tuk tangan> ya, Gak benar, ya Ya berarti ke Bapaknya nggak ah coba coba coba masalah kan kamu kum kum kan orang biasa biasa orang kulina apa ini enggak